Di Donto hanya seputar Leslor tentunya Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah ungkapan spesial cidukan vitamin manja Persahabat ya dari idola kita Untuk kita semua warga Konoha Perhatikan di ini Masya Allah banget ya Luar biasa cidukan vitamin manja Bahagia banget Rangkul tentunya les dan biar selalu saja membuat kita bahagia persahabatnya, Masya Allah mudah-mudahan selalu seperti ini selalu tampil harmonis romantis persabat ya hingga membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia Wow masya Masyabaga persabat ya <tosongan> postingan tersebut juga diunggah kembali atau dari post kembali oleh akun Leslar.lovers banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari para sahabat Salah satunya dari akun Instagram Dede Herlina 448 mengatakan baper banget katanya tuh melihat keromantisan dari Lesti dan Rizki Bilar. Nah kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Cete 15. Ya ampun mereka itu kenapa bikin baper banget sih? Jadi pengen punya laki seperti kakak. Duh gemes banget dipersabet. yang luar biasa adalah kita ini. Mudah-mudahan saja selalu bahagia dan selalu tampil romantis Hingga membuat kita selalu bangga kepada idola kesayangan kita ini Dan selanjutnya juga persahabat yaugbam Mimi akan menginfokan untuk kalian semua warga Konoha pecinta Leslar Kita lihat persahabat ada info penting di channel youtube nya Kakak Bilar Malam ini streaming party alias nonton bareng serempak di Youtube Kakak yang video terakhir ya jam 10 malam ini kita WIB ya, sekali-kali biar kayak anak. K-pop katanya tersahabat ya. Wah, wow, ada info penting ya untuk kita semua yuk gaskan. Malam ini jam 10 tersahabat ya. Kita tentunya akan streaming party alias nonton bareng serempak di YouTube Kakak Bilar. Persahabat ya, mudah-mudahan saja tentunya dengan kekompakan kita bisa mengangkat channel YouTube Kakak Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan selanjutnya, tetap stay tune terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? komentar ucapkan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.